Nah adik-adik diperbolehkan untuk duduk kembali Adik-adik sekarang kita membaca Mazmur pujian Siapin alkitabnya yuk Kita buka alkitab dari Mazmur 34 ayat 10 sampai 16 Ayo yang sudah pegang alkitabnya Bacaan kita hari ini kakak Ica ulang ya Dari Mazmur 34 ayat 10 sampai 16 Demikian berbunyinya Mazmur 34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 Siapa nih yang udah siap dengan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya Wah wow, Semuanya udah pada siap nih Kakak-kakak yang sini juga udah pada siap loh Sudah dengan... Nah siapkan hati dan pikiran kita Untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan ya Shalom selamat pagi Selamat hari minggu adik-adik Hari ini bertemu lagi sama Kariska Dan Kariska hari ini mengajar adik-adik kelas TK Tapi sebelumnya Kariska mau coba absen dulu nih sebentar Halo Abigail dan kakak Arelia, halo juga ada Elkana ya sama ada Alvaro. Ada Benhoff, terus ada Dipa, ada Sailendra juga. Terus disitu kayaknya karis kaliat ada Elena nih sama Forlan. Ada juga Manuelun loh, ada Feofan, halo Feofan. Terus ada Genta, ada siapa lagi ya? Coba Karis kaliat lihat dulu. Hmm. Oh ada Sofia, terus ada Joseph Vilemon. Ada Joseph Sudira juga, terus ada Carl, ada Christopher Tokiki. halo semuanya. Ada Luisa juga ya, terus ada Lucille, ada Salomo, ada Helen, ada Zevan, waduh banyak banget adik-adik TK nih. Coba Kariska ingat-ingat lagi ya, siapa ya? Hmm, coba Kariska lihat-lihat lagi, oh ada Ersia, ada Beyonce, ada juga Davan sama adiknya siapa? Dianda. Halo Gisel Wing, ada juga Kenneth, siapa lagi itu ya? Mm, oh, Samuel sama Daniel Panjaitan, banyak banget ya adik-adik TK ya, Kariska sama kakak-kakak yang lain seneng banget. Kalau adik-adik kelas TK dan mama papanya masih semangat buat ikut IHMPA secara online dan juga mengirimkan aktivitas, seneng banget deh kita semua tuh. Ada juga uh, siapa ya itu ya? Oh, Sheba. Halo Sheba, ada Adriel dan Belva yang lagi di Palembang ya. Ada juga adik Zevan Metiari. Oh Kariska ingat, ada Lea, ada Ezra, ada Kalesto juga ya yang ikut IHMPA kita. Halo Brian sama Bianca. Ya ampun banyak banget, semoga adik-adik semua tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Maaf ya buat adik-adik yang gak kesebut namanya, itu gak mengurangi rasa suka cita Kariska, rasa kasih sayang Kariska buat adik-adik semua nah hari ini Kariska mau bercerita berceritanya tentang Tuhan Yesus, tapi sebelum itu Kariska mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya dulu yuk kita buka Alkitab kita ambil pembacaan hari ini diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11, udah? Matius 21 ayat 1 sampai 11 kalau udah kita taruh lagi Alkitabnya. Kita sekarang mau berdoa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami hari ini. Sehingga kami masih boleh diberikan berkat untuk bisa bangun di pagi hari. Dan sekarang kami mau mengikuti IHMPA. Terima kasih ya Tuhan untuk puji-pujian dan nyanyian yang sudah boleh kami naikkan tadi. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan supaya kami bisa duduk dengan diam dan tenang. Dan juga boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga kariska yang akan membawakan firman-Mu. Berikan hamba-Mu ini juga hikmat dan bijaksana. Inilah kami ya Tuhan menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adik-adik kita ambil lagi Alkitabnya. Kita ambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil pada kitab Matius 21 ayat 1 sampai 11.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 Siapakah orang ini dan orang banyak itu menyahut? Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah pembacaan Alkitab. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan yang tadi Kariska bilang, Kariska mau bercerita tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Nah sekarang kalau Kariska tanya, Tuhan Yesus itu siapa sih adik-adik? Anda bisa jawab, Tuhan Yesus adalah Tuhannya kita, Tuhannya Kariska, Tuhannya adik-adik yang ada di rumah, Tuhannya Mama dan Papa, Allah kita, Juru Selamat kita, dan juga Mesias kita. Nah, tadi kan kita udah dengar ada kakak kita yang baca Alkitab untuk kita dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Nah, di Matius 21 ayat 1 sampai 11 ini menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus menuju Yeru Salem. Jadi gini ceritanya. Suatu hari ketika Tuhan Yesus mau pergi ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus melewati kota namanya kota Betfago. Nah kota Betfago ini tuh adik-adik dia tuh adanya dekat puncak gunung. Jadi Tuhan Yesus harus naik, terus lalu nanti ketika mau menuju ke Yerusalem Tuhan Yesus harus turun lagi. Ketika uh, melewati kota Betfago ini, Tuhan Yesus menyuruh dua orang muridnya. Untuk mencarikan dia seekor keledai. Keledainya keledai betina. Lalu dibawakan untuk Tuhan Yesus. Ayo di sini siapa yang pernah lihat hewan keledai? Angkat tangannya. Keledai atau kedelai adik-adik? Ayo. Hewan keledai apa hewan kedelai? Hewan keledai ya. Karena kalau kedelai itu kacang, kacang kedelai. Kacang kedelai itu bisa buat tahu, bisa buat tempe, dan juga bahan dasar untuk bikin kecap. Nah, kalau ini, ini hewan apa? Ini hewan keledai apa bukan? Bukan ya, ini hewan sapi. Terus kalau yang ini, ini hewan apa? Depannya huruf K loh, hewan kuda. Nah, yang ini, ini baru namanya hewan keledai. Kenapa ya Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk mencarikan dia seekor keledai, tapi bukan seekor kuda? Padahal kalau tadi kita lihat ya, yang ini keledai, yang ini kuda. Lebih besar hewan kuda, lebih gagah hewan kuda itu. Kenapa ya? Ada yang tahu? Nah adik-adik itu karena... Hewan keledai ini adalah hewan yang lemah lembut, hewan yang penurut. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah dekat di kota Yerusalem, banyak banget orang yang menyambut dia, kayak gini nih. Jadi mereka tuh meletakkan kain-kain atau jubah-jubah mereka di jalanan. Terus mereka juga bawa daun palem. Terus mereka pokoknya mereka menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, seperti yang ada di gambar ini. Kira-kira beginilah keadaannya waktu itu. Nah, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, pakai daun palem. Nih, daun palemnya kayak gini. Kenapa ya? Kok mereka meletakkan uh, jubah, meletakkan pakaian mereka, dan juga memakai daun palem? Karena pada zaman dulu, pakaian atau jubah yang mereka letakkan di jalan, serta daun palem itu berarti mereka membuka diri. Mereka membuka hati mereka untuk menyambut kedatangannya Tuhan Yesus. Mereka senang banget kalau Tuhan Yesus bisa hadir. Sedangkan kalau daun palem itu sendiri melambangkan kebaikan dan juga kemenangan. Nah, sama aja nih kalau misalkan kita uh, datang, kita melihat berita di TV ada presiden datang ke suatu kota misalkan atau presiden negara lain datang ke Indonesia, pastilah mereka nyiapinnya karpet merah pas. Uh, Presiden tersebut turun dari pesawat, jadi pakai karpet merah yang bersih terus panjang banget. Kayak gini contohnya: ini ada Presiden Jokowi dan juga Presiden dari negara lain. Mereka disambut pakai karpet merah, adik-adik. Nah, kalau zaman dulu itu belum ada namanya konsep karpet merah, makanya mereka pakainya, pakaian mereka, mereka pakainya jubah mereka, dan juga mereka bawa daun palem. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, maksud firman tadi buat adik-adik kelas TK apa ya? Jadi, firman hari ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu datang dalam kesederhanaan. Dia cuma naik apa tadi? Hewan apa? Keledai. Dia bukan naik kuda. Dia cuma naik hewan keledai, betina. Dia lebih lebih memilih menggunakan keledai dibandingkan menggunakan kuda. Dia juga, sambut, dia juga disambut layaknya seorang Raja, karena memang dia adalah rajanya kita, orang yang percaya akan Tuhan. Orang-orang di Yerusalem itu menyambut Tuhan Yesus dengan begitu sangat baik, begitu dengan penuh sukacita. Kalau kita gimana nih? Adik-adik kelas -adik TK gimana ya caranya menyambut Tuhan Yesus juga? Kita kasih tahu nih, cara-cara adik-adik kelas TK... Untuk menyambut Tuhan Yesus, bukan pakai karpet merah, bukan pakai pakaian atau jubah yang kita taruh di jalanan, dan juga bukan pakai daun palem. Terus caranya gimana, Kak? Caranya menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kita saat ini adalah menjadi teladan. Terus berbuat baik, dan juga setia, serta percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau harus kasih contoh gambar buat adik-adik, nanti adik-adik pilih ya, mana yang baik atau mana yang buruk di layar boleh tunjuk layar HP-nya atau handphonenya atau TV-nya nah, ini dia kalau yang ini ini ada temen, ada dua orang yang salah satu temannya itu jatuh, terus sama temannya yang lain, diketawain kalau yang ini satu lagi, dia ada teman yang jatuh pas lagi lari terus ditolongin yang mana ya yang baik, yang mana yang buruk? Gambar satu atau gambar dua? Yang gambar dua yang temennya menolong ketika ada temennya yang lain jatuh. Tidak boleh tuh kita kalau temennya jatuh malah kita ketawain. Harus kita tolong, harus kita bantu dia untuk berdiri lagi. Nah, kalau yang ini, ini perbuatan baik atau perbuatan buruk adik-adik? Dia lagi di sekolah. Terus, kayaknya sih dia lagi ulangan, ya. Dia lagi mereka lagi ulangan di kelas. Terus ada temennya tuh yang ngelirik, ngelirik, ngelirik, ngelirik, ngelirik, mau cari tahu jawabannya apa ya. Ini perbuatan baik atau perbuatan buruk? ayo. perbuatan buruk ya. Dia mencontek, gak boleh mencontek. Itu sama aja mencuri. Kalau yang ini, ini perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ayo, perbuatan baik. Karena anak itu memberikan yang dia miliki, yaitu uangnya, kepada orang yang membutuhkan. Perbuatan baik ya adik-adik? Terus kalau yang ini, coba dilihat. Wah ini siapa nih yang kayak gini, sering kayak gini nih, angkat tangannya. Ayo, yang berebutan mainan sama kakak atau adiknya. Ini perbuatan buruk adik-adik. Ini enggak boleh main, ngerebut mainan dari kakak atau adik, sampai bikin kakak atau adik kita nangis gak boleh ya, jangan ya minta pelan-pelan, aku boleh pinjam gak mainannya aku juga mau main mainan itu gitu, atau enggak bisa adik-adik juga bisa cari mainan yang lain pasti banyak mainannya di rumah kan ini adalah perbuatan yang buruk ya adik-adik, jadi gak boleh ditiru kalau ini kalau yang ini dia lagi berdoa yang ini dia lagi Membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Yang mana yang perbuatan baik atau yang, yang mana yang perbuatan buruk adik-adik? nggak ada ya, dua-duanya sama-sama perbuatan yang baik, yaitu berdoa dan juga membaca Alkitab. Nah, Selain dari hal-hal yang tadi Kariska sebutin dan juga adik-adik pilih, nih gambarnya di kanan dan kiri Kariska, melakukan kebaikan untuk menyambut Tuhan Yesus, bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana lagi loh. Mau tahu enggak apa? Caranya adalah berpakaian yang rapi. Kalau kita mau IHM PA Itu adalah kita cara kita menyambut Tuhan Yesus paling sederhana. Kenapa kok paling sederhana? Iya benar. Kan kalau kita beribadah. Namanya kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa, kita berkomunikasi sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita beribadah jangan lupa untuk mandi. Kalau dulu kita ibadahnya offline di gereja, adik-adik datang ke gereja pasti adik-adik pagi-pagi itu udah dibangunin mama, disuruh mandi, terus disuruh pakai baju yang rapi baju yang bagus. Bahkan ada adik-adik yang e, perempuan tuh suka pakai dress ya. Terus kalau adik-adik yang laki-laki pakai kemejanya yang rapi, pokoknya yang bagus deh. Nah, sama sekarang juga kita lagi ibadah. Kita juga ibadah IHM PA Walaupun ibadahnya secara online, tapi harusnya enggak mengurangi rasa sukacita adik-adik untuk menyambut Tuhan Yesus. Tetap tuh adik-adik, kita harus tetap mandi pagi-pagi, terus kita pakai pakaian yang rapih. Yang penting pakaiannya sopan untuk ikut ibadah. Karena dimanapun adik-adik berada, sama, yang penting adik-adik tetap beribadah. Gitu. Nggak harus Pokoknya harus memberikan yang terbaik untuk menyambut Tuhan Yesus. Sama kayak Kariska. Hari ini Kariska pakai baju batik. Stini sama tono juga pakai kemeja yang rapi. Gitu adik-adik. Itu adalah cara kita paling sederhana untuk menyambut kehadiran ya Tuhan Yesus. Nah adik-adik. Walaupun kita ibadahnya di rumah. Pakai gadget. Pakai... Uh, Gitu ada TV, ada laptop, ada handphone tetap harus merasakan sukacita untuk beribadah. Gitu ya Adik-adik. Itu adalah sebagian kecil untuk kita yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau di luar rumah apa aja ya yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan 3M. Apa aja tuh 3M? Nih yang harus kita pakai apa? Pakai masker, terus cuci tangan. Habis itu sama menjaga jarak, kalau misalkan adik-adik gak penting-penting banget gak usah keluar rumah, karena kan di luar banyak banget virus, kita gak tahu siapa tahu teman kita bawa virus nanti kalau kita kena, kita jadi sakit terus nanti kita, nanti mama-papa kita sedih kalau kita sakit terus adik-adik gak bisa main juga sama yang lain, jadi kalau misalkan gak penting-penting banget, gak usah ya adik-adik keluar rumah, oke, kalaupun keluar rumah jangan lupa pakai masker cuci tangan sama jaga jarak Sip, adik-adik demikian firman Tuhan hari ini Semoga adik-adik semua bisa mengerti ya Dan juga bisa melakukan kebaikan untuk menyambut Tuhan Yesus Serta menjadi teladan yang baik bagi kakak atau adik Ataupun orang-orang di sekitar adik-adik Amin Halo, selamat hari minggu adik-adik Sekarang Kak Audrey akan menyampaikan aktivitas untuk kelas TK jadi sebelum masuk ke aktivitas ini adik-adik, Kak Audrey mau nanya nih, tadi kan udah denger ya firman yang disampaikan Kariska. kalau Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dan disambut oleh jemaat di sana. Nah, Kak Udri mau tanya nih, kira-kira Ethan, Excel, inget nggak tadi Tuhan Yesus disambutnya sama jemaat istra, Eh, jemaat Yerusalem kibas-kibaskan pakai apa? Ayo masih inget nggak? Mungkin Aksela atau Cai? Bisa jawab pakai apa? Nah, jawabannya itu pakai daun palem. Jadi, untuk aktivitas kali ini, kita akan membuat daun palem kreasi kita. Pertama-tama, kita siapkan bahan, alat dan bahannya ya adik-adik. Yang pertama, ada HVS. Lalu, ada spidol dan bulpen. ada double tip dan gunting ayo Cian Jennifer siap-siapkan alat dan bahannya ya nah yang pertama kita lipat kertas HVS digulung seperti ini ya nah JJ sama Fayola kalau kesusahan bisa minta tolong orang tuanya ya nanti kalau sudah dilipat hasilnya akan seperti ini Nah sekarang kita mau bikin daun palemnya nih Nah untuk bikin daun palemnya Kita lipat HVS menjadi dua bagian Seperti ini Nanti daunnya digambar di bagian sisinya yang satu ini ya adik-adik Nanti digunting Lalu bentuknya akan seperti ini jadi seperti ini nah Kristi dan Alena kalau kesusahan bisa minta tolong ya sama orang tuanya nah di daun-daunnya ini kita bakalan ngasih tulisan-tulisan gitu loh adik-adik nah tadi kan ingat kalau kita tuh harus menjadi anak yang baik, menjadi teladan dan membawa damai jadi di masing-masing daunnya kita tulis nah nanti bakalan seperti ini adik-adik yang pertama ditulis nama adik-adik Misalkan ilmi anak baik, terus di daun selanjutnya menjadi teladan dan membawa damai. Nah daunnya ini boleh adik-adik hias-hias, boleh adik-adik warnai, boleh adik-adik pakai karton yang berwarna. Terserah sekreativitasnya adik-adik aja. Nah nanti kakak tunggu ya, kakak yakin nanti pasti aktivitasnya bagus kok. Aktivitasnya bea, aktivitasnya excel, pasti bagus kakak Audrey tunggu ya.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 Oh iya bener juga ya kak, betul. tapi kapan tuh ke hari pascanya? Hmm, kapan ya pascanya? Nah adik-adik, hari pascanya akan jatuh pada tanggal 4 April 2021, yaitu minggu depan adik-adik. Nah hayo di sini siapa adik-adik yang kangen cari telur pasca di halaman gereja nih? Ini kakak yakin pasti kangen semua nih iya, kak adik-adiknya. Atau siapa yang kangen juga uh, paskahan di gereja bareng teman-teman dan kakak-kakak -kak layan yang ada di sini adik-adik?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 Adik-adik, tadi kita udah nyanyi, kita udah dengerin firman Tuhan, dan jangan lupa untuk apa kerjain aktivitas ya, adik-adik. Dan juga difoto terus dikirimkan ke grup WhatsApp KPA. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Yuk, kita berdoa sikap berdoanya: lipat tangan, tundukan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan kalau kami hari ini sudah berada di penghujung ibadah kami hari ini. Biarlah segala nyanyian, puji-pujian, gerak dan lagu, serta firman yang boleh kami kami dengarkan, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan, keberkati kami. Berkati setiap aktivitas kami selanjutnya, biar engkau boleh melindungi kami, memberikan kami selalu kesehatan, kekuatan, serta hikmat dan bijaksana ya Bapa. Kau juga boleh memberkati kesehatan kami, serta kedua orang tua kami yang akan menjaga kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami hari ini boleh menjadi berkat dan seterusnya kami boleh dipimpin oleh-Mu dan kami juga boleh menjadi berkat. Inilah kami ya Tuhan menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita ada Paskah ya, dadah, selamat hari Minggu.